Ya, ini nih udah nyampe di praseng seperti inilah. Tak, ya. Oke. ini guys. Sudah siap Itu paling gendut-gendut, guys. Wah, itu rasaannya, menunjuk arahnya guys, guys ini. Oh ini guys. Guys ya? okay, ini jalan masuk ke. I think that Saudara. Ini teman yang sampai di casting, sampai casting Saudara. ini penjadwalannya ini blog ini. kok tahu makan ngapain di